dengan saya Yusuf Setelah kemarin kita membahas tentang uh, puisi ya. Apa itu puisi Kemudian Nantikat puisi dan karakteristik puisi Hari ini kita belajar bersama tentang Proses kreatif menulis puisi Bagi anda yang sudah pernah menulis Atau biasa menulis Lupakan ini ya Juga lupakan teori-teori kemarin Apabila teori-teori itu kemudian membuat e, kita kesulitan dalam menulis, bagaimana proses penulisan puisi secara umum? Kemarin sudah e, saya paparkan dalam video yang lain, yaitu menulis diawali dari pencarian ide, kemudian proses penulisan. Terakhir adalah pengeditan Tapi secara khusus Mungkin e, Menulis puisi berbeda dengan Menulis cerpen Berbeda dengan menulis novel Oleh karena itu Saya akan menerangkannya Secara terpisah ya. Menulis puisi diawali dari Ide Kita akan Menulis apa, kita mau menyampaikan apa Itulah tema puisi Kita mungkin memiliki satu kenangan yang begitu kuat Yang itu kemudian menyebabkan kita sulit untuk memikirkan yang lain Atau peristiwa-peristiwa yang menggetarkan di sekitar kita SAL Corona, virus Corona yang sedang mengejala di seluruh dunia, ini mengakibatkan berbagai hal jadi berubah. Tataan Sosial berubah, ekonomi berubah, juga keseharian kita ini menjadi berubah. Hal tersebut mungkin menggetarkan jiwa seorang penyair. Atau seseorang Sehingga kemudian itu pantas Untuk kita buat menjadi sebuah puisi Maka tulislah Atau cinta pertama Anda Atau pengalaman kita ketika ditolak oleh perempuan Atau ketika kita berhasil Mendapatkan cinta dari pasangan kita itu hal-hal yang uh, menarik untuk ditulis jadi saya kira tidak ada alasan bagi seseorang untuk uh, menganggap bahwa tidak punya ide untuk menulis selain dengan jalan-jalan ya kita melakukan aktivitas, kita merenungi peristiwa, kita juga membaca karya-karya penyair lain, membaca puisi-puisi lain. Sehingga dari karya itu kita tergerak atau tergelitik untuk membuat puisi dengan, mungkin dengan tema yang sama. Jokowi Pinurbo menulis tentang penjual bakso atau tukang becak kehidupan mereka. Bagaimana nah, kalau saya menulis hal yang sama? Tidak masalah Satu peristiwa Satu kejadian atau satu ide Sekalipun Kalau ditulis oleh Penyair yang berbeda Maka akan menghasilkan tulisan yang berbeda Karena kepala kita Ini isinya Juga berbeda satu dan yang lain Wawasan kita Pengalaman kita juga kreativitas kita dalam menulis puisi ini berbeda Sehingga uh, satu tema atau satu gagasan yang sama ditulis oleh banyak penyair Yang akan menghasilkan puisi yang berbeda Anggaplah Anda sudah memiliki ide ya Untuk ditulis tentang cinta atau tentang ibu Anda Atau tentang ketidakadilan bangsa ini Atau tentang uh, Virus Corona dan sebagainya. Selanjutnya, kita bisa langsung menuliskannya, atau kita mencoba mengambil jarak. Ya, kita merenungi peristiwa itu, kita menghayati, kita mencoba berempati, baru kemudian mulai menuliskannya. Oke, dalam proses menulis ini yang masuk tahapan dua ya. Dalam proses menulis, mungkin kita akan mengalami apa yang namanya kesulitan dalam mengurai, ya, gagasan atau perasaan kita dalam kata-kata. Ada semacam ketakutan-ketakutan, mungkin, wah, untuk apa saya menulis, apa gunanya? Bagaimana kalau karya saya jelek? Penulis-penulis lain juga mengalami hal yang serupa itu. Tapi penulis yang bagus adalah penulis yang berani untuk mengawali kalimat pertamanya, untuk mengawali baris pertama puisinya atau kata pertama dalam puisinya. saya diawali dengan judul? Terlebih dulu, baru kemudian isinya atau judulnya nanti setelah puisi itu selesai apa yang ingin anda sampaikan? tulis tidak usah takut jelek, tidak usah takut ini selesai atau tidak tidak usah takut bahwa ini puisi ini sesuai dengan teori-teori dalam penulisan puisi atau tidak dan sebagainya ketakutan-ketakutan atau hal-hal yang menghambat proses penulisan itu lupakan, hilangkan Nanti kapan-kapan uh, saya akan sampaikan bagaimana free uh, writing, ya. bagaimana menulis tanpa rasa takut, Bagaimana kita mengiknotis uh, pikiran kita Untuk dapat lancar dalam menulis Nah mungkin uh, proses penulisan puisi Kita membutuhkan suasana yang unik ya. Maka, Sebenarnya tidak selalu kita bisa menulis puisi di keramean uh, sekalipun Tapi biasanya kita membutuhkan suasana yang unik, suasana yang sepi Maka Anda bisa memilih waktu uh, penulisan puisi itu Misalnya malam hari, atau Anda mematikan lampu ya, Atau Anda memilih uh, sambil uh, memandang hujan dan sebagainya itu dapat membangkitkan imaji-imaji kita untuk uh, menghayati cara lebih mendalam wisata dan peristiwa-peristiwa yang kemudian kita tulis dalam puisi. Oke, setelah itu kita tulis. Selanjutnya kita melakukan editing dan revisi. Antara editing dan revisi ini bisa dilakukan cara. Bersama-sama ya, atau serentak, tapi keduanya sebenarnya merupakan hal yang berbeda. Editing ini kita memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, ya. kemudian ee, kalimat. Ya. Tapi revisi ini lebih bagaimana kita memperbaiki bentuk atau substansi dari visi e, itu sendiri. Tapi bolehlah kita samakan saja revisi atau editing Kita bisa lakukan secara sekaligus Di antara yang kadang-kadang dihindari oleh para penulis adalah Dia tidak mau membuang kata-kata yang sudah dia tulis Apabila dia sudah menulis satu halaman Dia sangat sayang dengan apa yang sudah dia tulis Sehingga dia tidak melakukan pembaruan atau revisi Dia hanya memperbaiki kesalahan petik, kesalahan kalimat, tanpa kemudian memikirkan kepadatan atau diksi yang cocok bagi kata-katanya. Ini yang, yang apa ya, lucu-lucu gimana ya, semestinya uh, yang namanya revisi apabila... Dengan hanya satu baris, puisi itu cukup untuk mewakili, ya, kenapa tidak? Kenapa harus sekian baris? Kalau hanya dengan satu bait saja sudah cukup, kenapa harus lima bait? E, sering kita menemukan puisi yang sekali jadi. Puisi yang ditulis beberapa menit atau... Berapa jam Dan kemudian selesai Apakah itu bisa dikatakan sebagai puisi yang baik? Ya bisa saja Tetapi akan sangat langka Jarang Puisi yang Ditulis dengan cepat Dengan instan Itu dianggap sebagai puisi yang jadi Apalagi sekarang di era digital, ya, banyak orang menulis, ya menulis asal yang ya, suara awal mengungkapkan perasaannya, kemudian menyebutnya puisi menulis langsung ditubis ke media sosial ya. dan dikatakan bahwa ini puisi yang hanya ditulis beberapa menit dan ya, tidak salah tapi kualitas dari apa yang dihasilkan itu pasti akan berbeda dengan puisi yang mengalami proses pengendapan, e, kemudian proses revisi. Oleh karena itu, kalau kita mengejar kecepatan ya bisa aja kita menulis puisi satu jam dua jam. Tapi kalau kita mengejar kualitas, kita mesti merevisinya, kita mesti, kita mesti e, membaca lagi, membaca lagi. Ada beberapa yang Mesti dihindari ketika kita menulis puisi Agar puisi itu bisa bagus ya. Yang pertama adalah menggurui Bedakan Antara puisi dengan Hotbird Puisi ini yang mengungkapkan Perasaan tanpa terus kemudian Seolah-olah Kita merasa sok suci Dan memburui orang lain Ingat bahwa Uh, sastra yang baik atau puisi yang baik ini adalah puisi yang dia melibatkan emosi pembacanya tanpa pembaca merasa digurui jadi satu itu hindari uh, puisi yang menggurui kemudian yang kedua ya kalau menulis menulis aja ya tetapi sebaiknya kita menghindari bahasa-bahasa yang klise, bahasa-bahasa yang sudah sering digunakan oleh para penulis lain karena yang selain uh, itu menjadi suatu yang usang sehingga apa pembaca menjadi bosan menjadi jenuh itu juga akan mengurangi uh, keindahan dari puisi itu atau originalitas dari puisi yang kita buat ya. misal ingin menggambarkan pagi yang indah ya. dia menulis matahari atau sang surya terbit dari ufuk timur membangunkan apa embun yang sedang tidur manis itu bahasa krisis sekali kita bisa menulis e, menggantinya dengan misal matahari menetas dari rahim timur kita bisa mengembangkan e, bahasa sedemikian rupa dalam puisi itu saya kira dua saja sudah cukup ya kalau kita bisa menghindari dua hal itu maka ya bisa saja ya, karya yang kita hasilkan akan menjadi karya yang Terima kasih. Sampai ketemu.